kita bakal ngasih gameplay dari rem dan from the Ashes karena aku bakal main mainan menaku tiga orang bakal teman sama Aristo dafini dulu kayaknya awal-awal mungkin nanti Aristo ganti duci cuma kita nggak tahu jadi sambil nunggu pelan-pelan di ntar aku bakal pause aja biar cepet ya oke okay. semuanya kita jatuh kemana aja aneh oh terserah iya. oh, iya. oh, terbang bro lag, eh ganti eh cuy kota sih toh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 Eh? Eh? Itu terbang. Oh my god ada yang begini anci. Oh, oh iya, so. buk yeah. What the hell is that? Wah, nyampe anjir. Hey, Wah, awas, enggak, enggak. Enggak sih, oh, kemanain. Palanya yang mana itu? ini nih yang cobot. kata sebuah wing rod atau buat apa? wah oh, besar ngelewat banget ah oh, no, no. belum nyet, berapa sih? ah, buat buat ini pak? apa sih ingat yang kemarin ya yang ada sinar sinar? iya iya buat itu buat itu oh, oh takut mana? sabiin ya, tapi nggak tahu balik ya, lagi balik export dulu ya kali, tapi jangan mati sekarang. Tau, nah, orang lu kenapa pake topi ini? Enggak, biarin Kerla. Gua mau umpetin, tapi... Enggak, gua umpetin, gua pakai helmet loh Kok bisa dihide? Ya, pada nanti ada yang protes lagi Ya udah, gua juga hide begitu Duh, masalah gua pakai lagi belah Gimana cara hide nih? Blah Di gameplay... di gameplay, Option gameplay, show helmet atau hide helmet, oke ada go hide, betul, lebih tampan, berani, mana jalan tuh, eh ada bos, ini bos, or tidak rayu sini ajak-ajak kok ini aja wah iran apa sih pum eh lupa lagi ada okay. <laughs> aduh sih yeah. siapa yang pake sih mati Ada yang pakai jetap tuh. Seru aja Ah. Oh. Dari belakang ya? What? Dari mana? Ayo Terbang-terbangan jadi itemnya di atas Gue bencet terbang-terbangan Iron Banget guys emang nggak lupa dari duluan, ini bakalan dulu nyari itu. Sudah kemana kau yang atau jalan? Ya lihat map aja. Gue tahu map. Iya nih. Gue udah nggak usah lihat map lagi. Ii, lihat map tapi nggak usah lihat map. Oke. Understandable. Have a nice day. Gue yang ikut siapa? Jangan.. Hinti. Jangan maju.. Jangan maju Eeeh.. Oh, Ketial gusuh.. Ini akan kena mas ya kalau kalo lu pengen Ah.. Oh, ini kecif Windy.. Jadi dia oh. oh, gak pakai topi.. Dia eksplor.. Oh. Gue topi aja sih.. Oh, what? Topinya gak panjang.. What? Topinya gak panjang.. Pake helm.. pakai helm.. Apa? Ayo si okay, cek point. Apa. Over there. Oke. Okay. Coba lagi tuh, toh. nggak ada apa-apa. Hmm. Tapi kok cek point di sini arahnya kemana? Gak ada pintu lagi. Ini kan nah, kesini kan? Eh, elemen bisa diupgrade Enggak Tahu. Itu termasuk armor atau saya bisa tuh. Yang senjata kan, kan ada elemennya, gitu. Saya oh, nggak tahu kok, elemennya gimana tadi. Oke, okay. sini. Woi, mau kemana? Oh, itu rumah juga ya. Turun, lupa, ya? stop lagi. Oke. Okay. Ini kemana jana? Travel kah? Enggak kan? Kayaknya travel ya, nggak ada jalan. Atau ini, ini angur pintu angur. nih? Oh. Aku mau nanya ini apa? Kelar. Oh glowing shotnya apa? Oh, cuma nemu 2 kita. Ya udah kesini dulu aja. Ini apa nih nggak pegang akarim? Oh iya akarim, iya iya. Wow. Tu buat apa fungsi? Ya itu sento. Atau lagi cari kharigrap. E e e. Duh, dapet pada dari mana? Ah, Gak, ah, drop on mystery namanya di itu Di map, tergeletaknya ya Di bawah-bawah Random tempatnya, kalau so, tadi di, di oh, atas udah yaudah deh kalau gitu, nyebar aja nyebar Ya Akhirin, tak, put ya? Oke okay. okay. uh. uh. Aku tadi temen-temen kakek. Suara apaan sih, tuh? oke, oke, musuh betul juga. Kan, Oh, masuk. Udah, teh. Masih mati. Pertanyaan bagus. Kenapa kau mati ya? Aw, <laughs> ada apa tuh? <tuk> Thank you. <tuk> eh, <Great. tuk> panik. Auto Ore oh, itu, Ini gear. Iya, gue juga takut ini gear. Yeah, oh, mati. <tuk> di darah dong sih ajaannya Ini apa gua denger Gua doang, ga ada apa-apa kita dapat helm sama oh, ya, dia oh, di tuh, tuh Kepala gede tuh? Oh, ya. bilang, bilang, bilang, bilang, bilang, bilang, bilang. Belakang ada suara, hati-hati Hmm. Pokoknya live, pokoknya glowing rodnya warna merah deh, keliatan ntar Aaaaah gitu, kayak. Bawa, gitu, kan? kayak apa mirip-mirip ya, gitulah Pokoknya warna merah ya Glowing-glowing gitu. terus Masak Wuuuuhh Tunggu Tunggu Oh Oh ah, Gede eh, tiga Oh Oh Oh Tunggu aku Eh, ada lagi nih Eh, ya, mengindah terus Eh, hey, ada yang terlalu Kepalanya yang mana? Belakang, belakang, di belakang Pantat? Oh iya Turbo tinggal 7 Hamobox Hamobox Oh ya, hamobox Abis ini cara pakai gimana? Oh, juga Itu lu udah berolong, terses��� tersespant, atau atau tiga ya? Oh iya. aja. Oh my god berapa oh, tuh? Wah, apa? Sedih banget. Wow, meledak lagi di gua. Yang kuning kuning meledak. Kuning kuning. Iya, ada suaranya sih. Terus ya? Kaya serem. Hara. Rip amat sih, anjir Nerv dulu isi darah. Oh, ada ada SMPC, anjir. Oh, tadi gue iseng solo di tempat luar, luar 13. Kayaknya eh, dapet aja. Lo apa tadi tau di situ. Cara ke sana juga mana, gue nggak tau. Gue nggak ngerti cara ke atas. Gue nggak di atas, anjir. Gue lu. What the hell? Oi. <laughs> Mana sih yang belum di export? Oh, kayaknya ga ada di export deh oke ada lah Dia ya, belum di export ya Gua kena radiasi, gua harus ngapain Cari item, baca sendiri, yang, yang mana gitu item Diradated Siapa yang nyerang gua aja What? Itu apa? yang rambut. Oh, oh, oh, oh, yeah. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, peluru, peluru, peluru, peluru, peluru, Aduh lo ke radiasi nih, kenapa ya? hari kata gua aja ada item nih yang buat ngilang Namanya apa sih? Ntar gua yakin jengkel Oh ada Happy water Udah, oke aja Wuiah, oke udah <tuh> <tuh> Mana ya, ga ada ya Cari yang merah glowing ga ya pokoknya? Iya Tunggu ini Kau bukain aja. Masih ada soramosa, tapi nggak tahu di mana nih. Sudah track soramosa. Eh, itu boleh dekat. Nice guy. point. Ini yang tadi tempat awal. Jangan jangan check pointnya nanti musuh respon lagi, apa? oh iya. Oh, iya kira kapan musuh respon? anggap kayak dark sawa aja nih man tidak tahu jiwa gelapnya. kalau <laughs> kali toh apa? mau nanya nyari item. Kayak ada suara di belakang gua suara. So. Mana ya merah-merah? Tadi, tadi di sini nemunya fin. Ini di sini tadi. Kita tadi. Tunggu. Berapa lagi? Okay. udah nggak tahu lagi sih ada stoknya fin tadi. Isna so, di mana? gua, ini gua, bukan nanya lu oh, di mana to, nemu di mana? <laughs> oh, gua nggak tahu, <laughs> gua nggak tahu, gua nemu aja nggak tahu. Kak, <gat> dia <gat> <gat> ya bener tadi sini nemunya nih, ataukah di sini? Orang oh, musuh. terisi darah dulu sini yuk jeng jeng jeng oke ada suara musuh oke guys, jangan lupa nonton video nya kalau kalian bisa tau ya oke okay. oke guys, berdasarkan bug google tidak bisa menemukan di dalam satu wall yang nama kita masih keluar aku mencari glowing road nya Mau nyari dulu, bebas lu mah. Seiring berjalannya game aja lah. Tapi gua juga belum ngecek sih itu armornya tadi berapa efeknya. Belum gua pake juga. Tentara kan di waktu Efek 13 kali. Ya, baca aja. Males. Males gua ngomongin. <laughs> ya soalnya soro bentar lagi juga hilang. Ah? Soalnya soro juga bentar lagi hilang ilang Alvin. Oh iya kah? Probably. Lama Rodengnya Oke Cik undying king Raja <tuk> <tuk> <Lame> ya. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Wow Wadah yo. Ada kemana? Eh bukan. Aduh, oh damage-nya kecil banget, jadi ah, enggak. Enggak tahu. Oh badannya, jangan kepalanya. Oh. Kepalanya itu kan dia pakai sorban, Hancurin nah, jadi. Jadi kalau, kalau mau dihancurin dulu cuma lama. Oh. Kepal tadi tuh pakai apa sih? Ah. Cek. Gila, Gila. Udah orang ya? Mundur, mundur. No. gua oh, bisa dihancurin? Cuman kita kemana coba? ini, lihat nih, dapurnya bisa dihancurin isi seisi rumah wow oh flight oh speed buat apa susus ada bos oh, awam Shit. Baru mau dia. Jadi bosnya udah mati. Oh, wow, padan. Apanya apa? Oh, ah, ada yang nembak. sudah sudah Udah dipanggil X-Penny okay. <tuh> dipanggil dulu katanya Yuk yep. <tuh> Mana trinya ya mana? Udah mati semua Udah udah Udah Kemana? Kanan Kemarin <tuh> kemana gue kok Udah kaya eksplorasi gitu mah, itu! di atas Tapan. siapa? Tahan, ada boss, <laughs> Hih, Anjing, anjing! Kasar. Anjing beneran An... What the fuck? Dibari, dibari. Kalau SMG pakai turbo apa sih? Ini kan ini oh, kan. Ini kan mode. Kok pakai ini apa? Cembianya. Meh. Uh, ah, kemarin tek kalau enggak salah maaf yang bohong gitu langsung di sini ya. Ya kan? Harus itu. Main ya. Dia udah kok tempe beli di mana? dapat di tempat waktu kepala. Oh. Uh, Kau gue nggak dapat ya? E ya kan gue isi sengaja explore sambil nunggu lupa dah. Wow. Semua aja kita. Gitu. <laughs> Oke. Okay, okay. Iya. Ada kayak anjing. <tuk> Jangan lupa kalau habis pecahin guci tekan E yeah. ambil. belas. Oh. Really. Kita gak kemana kita nggak bisa kesana gara-gara masih masukin suatu. Komo checkpoint tuh. Coba dulu aja. Cek cek doang gitu. Apa ini The Blind Road? Ya ini minta glowing rod juga cuma kemarin tadi kita uncertain di yang dalam dungeon. Strength is proven against the underlying chosen champions.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 Yaudah, carilah Epep, sepep Ini, ini, sisi, ini, belum belum bisa nih Coba ya Gua ngatuh cara naiknya gua Udah keparkin nih, seharus EMB Di apa tau? Ya. So? Terus UDC, terus enggak? Enggak kan? bukan, gue cuma beli segiga, sayang dipakai semua. Soalnya gue beli tiga puluh giga yang sebulan tuh. Kenapa nggak beli? Kan, ya kan. nggak harus. Ya, kan kan Kenapa gitu gue nggak pakai buat tunggu lah? Iya, kan pakai ter... satu hari aja. Ya, no, maksudnya kan ngaruki juga lu jadinya ah gua nggak pakai, tiga puluh giganya nggak bakal kepake, masih akan naiknya dah. Juego, coba saja kau nanya, coba cari ciri-ciri lagi. Oh anjing Oh anjing Oh anjing lemah Tidak apa Oh, apaan? Oh, anjing! Pasar banget oh. tau, yeah. Ya... begini gitu. oh, Ayo, topai. Ini apa yang itu? Bapak. No, banyak sekali tuh no. Kok yang gede? Yeah. Ada Angie. Oh, dapet -dapet. Yeah, Wow. Oh, oh, nggak sebulan dari. Nggak, Bu. ini tuh, nggak bisa kok? Ya. ada caranya, Mbak. Oh, oh, my god <tuh> <tuh> Gue oh, ini, gue mati karena ditembak atau karena emang oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, rame banget. Oh, nembak nah dia itu pakai <tuk> shotgun toh, hebat banget. Sniper. Oh, itu sniper. Oke, harga sih betul Ah. Yo, ini ada jalan. Kelop <tuk> pintu nih. Kuy. Gas. Mana itu bukannya Oh, oh kita respon di situ. Aku bedes. Kebagian bukan ke kanan kita ya. <tuk> Coba guys, sini dulu guys, kita coba tahu kita gitu ada sesuatu Ah iya iya iya iya <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Lagi diem kita <nih>, emang <tuh> <tuh> Parah emang Fendi <banding. tuh tuh> tadi dia emang, ga ada checkpoint bang Tau tahu ya Harus ah, nah, lagi ke tempat ada ini, nanti nanti nah. huh. tadi? Kita ya? bawah ke bawa kanan deh. What? tergolong tingglu nah, udah dulu itu. Yuk, darah dong. Udah oh, sini. Dong udah darahnya udah ada, gua udah terus. Eh. Ya. Eh. Ah, gets. Tidak kena. Watch my back. Watch my back. perhatikan punggungku. Atalah. Ao, ao, ao, ao, ao, Pantatnya mana ini? Oh. Oh, itu oh, oh, oh, oh. Apa? nya di itu udah coba dia, coba dia, coba dia. tinggal satu lagi. masih ada tapi singkatku ini jalannya jalannya ini oh siapa yang mau lewat lagi oh jatuh sok harusnya yeah. siap... oh yang mau jalan-jalan sini-sini oh, kok beda ya? Gatau, gak tau, aja nggak tahu nggak tahu coba nakal mana itu ada ini ini bawah kemana kah ini? Oh, iya. beda itu mas sekaya, sorry tok oh. penyet, penyet tangguan di, di belakang asur. oh iya asuu selalu tarik kebiasaan asuu emang topinya mirip, mirip anjir tuker gua beda anjir padahal, padahal pakai topi Wah, ini kemana nih? Hah, haa, bulet Ya, Daniel Red X Ah, Red X Red X nya ilang, karen? Ah, ilang juga, Buat. nice Ilang kok ya. Di atas ada jalan tuh, di Nggak ada kesana Kameranya Eh, ini bukan emang bos ya? Tunggu mau nanya? Itu udah beres Eh, itu kenapa nggak ada jalan aja? Atau emang bisa? Anjir balik lagi dong. Wah, ngerti anjir. Oh, nah. Sini ke sini sini gua ingat gua ingat. Terdit kan dulu sebelum merah kan, ya. Ingat enggak? Nah, ini belum dipuriksa anjir. Ya ini baru nih ya. Dah, mau lagi, lagi streaming kan, Bang Om. Tadi udah buka. Oh, ya udah enggak jadi. Ini tol yang ketinggalan tol hmm. Ada apa nih udah kan gitu Tadar, Aristo tuh yang... oh ini Eh, gak <laughs> enak oh. <laughs> Sempet-sepet Central DOT Adrenalin What? Oh. Apa? ini? Kita di Arab Pegangin Pegang lah Udah Balik dulu gak kembali Mau balik dulu Mau oh, dulu Kok okay. voices. Kok ada enggak video mau apa anjir? iya maksudnya balik ini mau update tapi maksudnya enggak jadi. Eh. Udah stack pen habis ini terakhir. Terus mau siapaan tuh? Yo. Tadi-tadi. Wah, gede gede. darahnya tembok. Oke, bentar aja. Jangan nembak gua juga pistol. Eh, tembus. Apa? Oh, bleeding go. Aku ketembak ya. Gua bleeding, bentar, gue harus ngapain nih? Pakai kan sapras kot. Wah, wow. gua pakai darah nih, ada emosi darah nggak sih? Cari-cari gua. Kevin itu. Waduh. Iya, gua gua ngikut lu dulu. Sudah dua jalan soalnya ini. Anjing baru. Ih, ada yang baru? Pake pun. Anjing baru. Pake pan pan atau kalau gitu toh? Ada yang ada yang baru nih jelasan. Mukanya, otak-otak gitu Kayak Resed FM dulu Main kira apa Mukanya kayak otak, bukan kotak Oh Oke, okay, ini Oh, oh. Setelah depan biar biar biar biar biar cuy Coba aja Di map Ada cheese Sama... Cess yeah. Udah itu ada apa-apa tuh Kayaknya itu dah Itu tutup Itu Kalau ada? Ada harusnya ya? Ada ini sih Portal lagi Coba ayo aja Yuk biasanya core dulu kan? ayo ya sesuatu guys weapon lah terutama anjing lumayan main agak rasa gila nah bedakan itu itu kon berlindung di balik vindi enggak bisa kedamage anjing di sini mah sudahlah gua kotak gua habis nanti <laughs> hey, hey, hey. Oke okay guys, kita langsung ke quarter tin dulu Karena di war tin bakal akuin upgrade weapon dulu Sekarang aku pasai streamnya Oke, okay. uh. Oh Wat? Kamu mati. Wah jauh dong. Nunggu kesana aja dah. Jauh. Sampai gua enggak Kebun diri ya. BKF kan? ya Jalan Oh iya Piki gantiin Aristo guys Kira-kira Aristo yang katanya kotanya <g Catholic> menyedihkan <coughs> Dedek, dedek, dedek, dedek, dedek, dedek, dedek, dedek, dedek, dedek, sniper dulu e eh, voi state che girate Next, next. How was it? Do you have it? Oh, I'll kill, I'll kill. I'll kill him, I'll kill Wah, bot dia di Awal. anjir. Banyak kali ya, guys, bojir. Oh, ya <tuh> akan dikih anjir. <tuh> Error tapi. sebenarnya gimana ya? Kalau bos gampang bosnya Kalau dia nyeruduk kita, dia sih ke depan dia aja. Tebus dong, tebus. Mati lagi enggak? Oh enggak. Dia mati, ya. mati lagi tadi. Tahu, tahu, tahu. Apa ya? Nah eh, itu itu Itu eh, apa? Anjir aku, bener si, mau dia ngecas makanya kita gua gua ya nomor itu no, oh jangan lagi bocil lagi bocil lagi ah. radiated oh, Awas okay. itu oh, oh, My God, ke oh, oh, depan. Orang ada 4-6, nampak apa gue? Mati itu? Wow Open okay, the Black Sun Gear okay. Black Sun Gear oh. dimana? Oh, holding key. Oh, beda, friend The oh, oh, King, holding, beda Apaan? Wail Amor Panen holding Emot remote unlock. <SILENCIO> Coba nanti keluar co dulu cek ini buat weapon atau apa ini. Thermal Oh, keluar lagi. Ya, kita tahu jadi weapon atau katae weapon benar. Kan. aku pengen pakai okay, mili dong. kan main aja. oh ini oh, di atas <laughs> Itu kali ya, yang buat di atas kali, tengah-tengah atas. Iya, ini haulingnya beda lagi. Cek dulu diam. The dan siang pun masih simbol relationship bodoh amat. lah Ya kita keluar dulu. Se Biasa, akan keluar. Bentar aja. Oke, ya lanjut lagi. Apakah ini? You ghost. Help the undying. Kita lawan King kali ini. Dia ya, dia lawan katanya. Ya udah. Ayo sana kenapa? Ini pende Oi Ay, kadian anjir cok. Maju-maju kali kita. Iya. Yeah. Aja nih, kerjaannya gimana ternyata? Kang Anepa, you a So, traveler. What do you believe brings you here? Wajir, ada apa ini? Kok tiba-tiba ada orang. I I oh, yang tadi gua lihat Dia aja. Jadi ini si andai I Exactly yes. what you seek, you oh. child. I have spent an age and an age meditating on the true nature of things. I have seen the patterns, the motifs in this symphony of the world. Their home has been overrun by the quarry. the roots you call them. We hold that in common. They are the only true enemy. You require salvation. And I Musuhnya sih ini be here this key will not take you where you want rather where you must go it knows your salvation even luar, than you it. ah you are wiser than you look I should warn you, the key is not safe. it has led many to yang atas mau battle aja nih <laughs> I offer an exchange yeah, takut ya takutnya kan ini ada choice master gitu kan. There is a world vibrant, primordial, untouched by the quarry, yet infested by corrupted cattle. These inhabitants revere above all else a particular beast. Beast. Bring me the beast's heart. September. And so wisdom prevails Tentu berspored with conviction, child It is the only true weapon you wield ah. ha. Ha. Ha. Ha. Ha. You the... oh. terribly carak sama anjir eh lawan semanja cok Awi, lu punya blanko. Hitam. item? <laughs> <tuk> nah, kan? <tuk> Oke, okay. oh, find the base of the hai, swamp hai, hai, hai, hai, Mau menjelajah dulu hai, oh, oh, hai, mau menjelajah dulu ya hai, Ada boleh ya. ya? Not so fast. ya nanti ya. Kenapa yang tau kan musuh yang kuning itu yang pakai jalan pakai dua kaki tau kan? yang ga dekat tembak bawahnya aja biar, biar, iya, biar buntung biar gampang Nah, kakinya iya biar buntung supaya gampang tuh di game bagaimanapun ga terlepas dari orang yang untung oh god what is that? apaan? ini ya, tuh? Oh yeah, don't hit the movement <laughs> Ow Oh yeah, I yeah. Health There. Dia sangat gak <laughs> Mati gue ini sakit banget hmm. tapi saya bisa bantu gua ngantuk panas tuh muncil aja itu rider store bukan rider kan itu nanti tiket oh. oh. Oh, Gue ini. тебе с enggak ini gak ya <laughs> um, oh, shit, man. Poin agak, agak, yang ngechat itu di discord. Apa yang gede ya? Butcher, oh shit, kurang pemotong kak. Jangan kayaknya jangan dulu, jangan dulu tembak, coba Siapa bisa saya tanya Emang muster, siapa tahu gitu Untung mungkin anjir Gak mungkin Siapa tahu jadi kita jadi Aku nanti cabut guys Kali -kali. Waduh. Oh, udah nemakan apa Oh, Ya. Oke, ini ada. Aduh. Oh, gua ada mau. Dia banyar, ya? Nyerang, eh. Ah. Ini kota jauh dia bakal nyoba lawan. Ini jump Nah, kayak gitu tuh. Kalau udah dekat dia pegang Terus Buspo dia ngamuk-ngamuk. Perutnya. Ini mati. ійak jalan awas ya. ke mana? kapan tuh? ke mana kapan? ih, an oh, itu sok. kok dia ketawa? kenapa dia kecapean? capean dong. oh iya, dia kok ngelampar palu, terus bis artinya dia ada jeda, kelas. Yeah. wah, ditabrak. <laughs> Oh dia no collision ya, kalau dia lagi langsung nabrak, mudah on mana masih Oh iya dong, <tipun> ya. banget, Wow! ayah ayah, bisa dikeluarkan dia. Dia lama di Tuh, bakal nyoba ini. Oh, apa dia dia ini uh, jadi bagus. Nice, nice. wow, Balik lagi nih. Jangan dulu deh, jangan dulu deh yeah. Iya cuy, cuma glutton, Gluton? bawa use speed? Oh boleh eh bet dulu ah hey, Ini eh hey. hey, um, mau apa dah Oh, begini. Dari Boss Gaming. Iya, channel-nya mau Eh, bosnya salah satunya apa tadi namanya? Drakso. Kelemahannya tidak diduga-duga. <laughs> Cuma dia yang bentuknya kayak nyamuk tau ga, yang kayak sarang lebah tau kan? Belum ada ya? Belum ketahuan ya? Mana? Yang kardiasi itu kan? Kardiasi? gue yang mana. Iya yang di tempat yang padang pasir. Belum ada kan? Belum ketahuan. Oke oh. okay, guys, nanya becek poin bakalan bakal enek konek ini itu doang2 udah ada selain pernah lebih thank you yang udah nonton dan pada kita